hai nenek A, nanti lo. Hai, Marlon, Marlon, ya apa? Woi, kok tidak datang sini kau? Hai, Bapak Eh, orang lagi asik main ini. Ayy. Eh, didengar dengar kau? Kau yang datang sini atau batu yang melayang sebentar? Ha? Kau cari ikan dulu kau. Kau cari ikan yang segar segar eh? Hmm Hmm Ini kau picara ikan yang segar-segar nah. Ini sisanya semua yang kau ko... Pakai Kau Pakai foy voice? So, intinya dapat ikan yang segar eh Bapak pulang Bapak ya eh, Uang sepotong begini. saja mana ada yang sisa ini Ikan, Ikan, Ikan Beli semua Grat syorangnya <laughs> Eh, ada yang jual ikan itu Ikan, Ikan, Ikan ikan baru mati ekor masih goyang Om Om Om Om itu ikan kok tidak ini gajah Terus tadi kenapa kau bilang ikan ikan ikan ikan baru mati ekor masih pargoy Nah itu kau tahu kenapa kau tanya lagi terus aku coba lihat itu ikan ikan cuma dua ekor saja kau terlihat ikan banyak full begini tadi Om cuma bilang ikan ikan cuma dua kali berarti ikan cuma dua ekor terus kenapa kau tadi bilang ikan ikan ikan ikan atau tidak ikan bersama rombongan kamu beli ikan atau mau ejek saya nih dua-duanya om eh omong-omong -om, om ini ganteng eh sebenarnya om tidak cocok jadi penjual ikan terus saya ini cocoknya harus jadi apa tampang-tampang eh? om ini cocoknya jadi jadi umpan ikan Tuhan Tuhan tetap berpegang teguh kalau pembeli adalah raja ini ikan harga berapa om satu ekor ini harganya satu ekor tujuh puluh sesuai harga pasar internasi goreng dan tergantung naik turun kurs perekonomian. Wih, Om pintar eh, tahu semua nih. Wih, Om pintar tip eh, Om bisa turun kok. Hey. Oh, bisa turun? Bisa? Aduh, Om bukan Omnya yang turun harga ikan yang saya bilang. Hey bisa turun maksud saya bisa turun cari sendiri ikan di laut derta ini hanya tahu bahasa-bahasa tapi tidak tahu beli-beli ikan persis dan juga usah makan ikan baik-baik saja eh <tuh> <tuh> selap pemujur bagian tidak ada yang beli ikan nak oh love dari orang hai